Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. para pecinta panjimu manis seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini hari kedua Ini bertemu ya? eh, Minggu, tanggal 14 Maret 2021. Kami dapat undangan dari Mas Wondo dari Malang. Dia memasang ini untuk panjimu juga. Kita ya kita akan lagi dengan pasif jodoh tapi itu sudah kita kita akan lagi dulu ini sudah packing dan ini itu yang sudah saya siapkan kita masukkan ini kita tutup ya tutup dan kita akan packing oh, ini untuk lamanya, sudah saya ini. saya siapkan Oke, sehingga saya akan dan komen Saya akan untuk dodanya Ini Setelah yang bisa transfer Besok dia transfer. Oke, terima kasih Atau pesawat Untuk Besok Kita akan upload Untuk resinya Ini kita kirim dulu Nanti kita upload Untuk resinya itu ini yang pastinya terima untuk orderannya terima kasih atas perhatiannya asalamualaikum warahmatullahi